onok sholawat nih, kucing sholawat tante dan duit. Panjenengan mau sholawat nih dipastikan insyaallah. Pengen insyaallah panjenengan pasti jadi miliarder, jadi unggul Allah Muhammad ojo oh, apa Abang Malik Gagolai ya, rezeki Naudu Billah sampai Gagolai rezeki Niki Ojo sampai Bermaksiat Panjenengah Gagolai ya, rezeki Medan saking Bismillahirrahmanirrahim Kirim Fatihah Dumatengkan Jenabi Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Ruhi Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali Duryai Kanjeng Nabi, Porokiyai, Al-Fatihah Mendel sang Inggris, mendat rezekini Allah subhanahu wa ta'ala solawat bing 10, Allahumma Allah sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bing 10, paling tidak, makanya niku, salawat Onok solawat, jenenge niku salawat Pohon duit, pohon duit tanduran duit onok sholawat jenenge jenenge sholawat tanduran duit panjenengan lek mau sholawat niki dipastikan Insya Allah biiznillah Insya Allah panjenengan pasti jadi miliarder jadi wong sukeh tenanan amalan ini ku Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad 400 kali setelah sholat isya' Allah Muhammad wa ala istiqomah. insya Allah sebelum 40 hari insya Allah ekonomi kita akan diangkat oleh Allah subhanahu ta'ala gula rejeki ini penting ojok sampai maksiat barokah barokah kagem keluarga barokah kagem yoga nih pulau Panjenengan ojok maksiat sebab gula rejeki ini kimi gustikan Nabi Muhammad Khairul ambiya wal Mursalin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niki paling mulia nih makhluki Allah. Kanjeng Nabi niki pernah memperhatikan satu sohabah tangannya Tangan ngelotok sedoyo, ngelotok tangannya. Dipendet oleh Kanjeng Nabi. Niki panjenengan kok sampai mekanten tangan kok sampai Mekah Tuh seperti nih Ngapun Kanjeng Nabi, kalau yang buatan gada. Kerjoan niki luar biasa sangat-sangat sengsara. berat pekerjaan kula niki. pekerjaan pekerjane panjenengan mecahi watu, kuli watu, mecahi watu tangan Tanganmu sampai ngelokop sedoyo. Kali kancing Nabi dipendet tangan iki diambung para dicium oleh Rasulullah. Allah ala Muhammad. Diambung kali kancing Nabi, diambung ditempelkan ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ala Muhammad. Liki saking mengagumkannya Rasulullah bagi orang-orang yang mencari rezeki yang halal. halal, badal Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban. Setelah segala kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, Kenapa maksudnya ini Allah menuntut golongan panjenengan mewajibkan untuk solat zakat. Seluruh kewajiban itu penting, maka setelah kewajiban yang penting, berikutnya adalah mencari rezeki yang halal. Allah sholli Alaihissalam Muhammad, penting. Lain kuliah rezeki, medal saking gerio sembahyang orang tahu. Orang tahu sembahyang. Aduh, Irwan Rupame, saya ingin pernah kalau kayak BN, kayak Pedro Esplauw, Makajim Saiki, sepeleu itu apa? Misah terus. Langen ini kepingin sukeh loh, tuh kau Mulai saat niki berubah, monggo, niki oleh-oleh kagum, Sinten mawon, panjenengan lek kagungan rencang, lek kagungan tonggo. Nasihat dia malakan lek kepingin sukeh, you kepingin sukeh, kepengen berjunam sukeh. Yo, Siji cicerati ojo sampai ninggalkan sholat yang kedua jangan sampai bermaksiat kepada Allah subhanahu La ghina tidak ada kekayaan bagi orang yang mengkhianati Allah kepingin sugih tetapi khianat dimatang Allah menyalahi peraturan Allah maka tidak akan pernah kita mendapatkan keberkahan di dalam dunia ini mujiyum kulolan panjenengan engkang rawuh khususipun kulodongakan wilayah harga retno mudah-mudahan Insya Allah sakmanto nenihi diparingi barokah kali Allah Subhanahu Wa Taala diparingi kesejahteraan keluarganya diparingi rukun dan mudah-mudahan kagungan hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala